Halo guys, kembali lagi dengan saya suhel Oke di video kali ini saya akan bagikan ilmu tentang Cara menyuntikkan magnum atau pregnil ke ikan louhan kita Langsung aja ke videonya guys 1. Kalian siapkan ikan dan alat suntik cairan pregnil atau magnum 2. Kalian baca dulu sebelum-sebelum memasukkan cairan tersebut 3. Berapa dosis untuk ikan louhan sisa 15 cm dan seterusnya 4. Kalau udah memahami itu semua lalu masukkan cairan pregnil ke dalam alat suntinya. 5. Siapkan ikan yang mau disuntik tersebut. 6. Mata si ikan tutup menggunakan kain atau kanebo supaya si ikan tersebut diam. 7. Tempelkan jarum suntik ke kebagian punggung si ikan dan arahkan jarum ke kepala si ikan tersebut. Ini contoh ikan yang sedang disuntik. Oke itulah contoh video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.